Ya udah seperti itu ya. Udah kita ada hal lain yang lebih penting, ya. Eh, apa? Gue bukin Masa tuh dipukulin udah sakit dia? Gak serius, tiga serius. Ini kau udah manusia, bukan media lu parah lu. Jatuhnya ya dia maksudnya dia punya media yang besar, yang besar ya Allah. Bisa Mengatakan dari Corbusier yang memiliki media yang besar, "menjawab apa di yang besar hanya Allah, baik benar yang besar hanya Allah, dan tidak ada urusannya dibandingkan dengan sebuah sosial media. Sekali lagi dibungkus dengan agama sampai kelihatan gobloknya, sampai kelihatan tololnya." Tidak ada satupun orang yang membandingkan sebuah media sosial dengan Tuhan. Tidak ada. Tapi kalau dia sudah kewalahan, tidak bisa jawab, udah tidak bisa dia jawab, maka satu-satunya jalan untuk menjawab yang dia tahu dia pasti menang adalah membawa nama Tuhan. Ini adalah contoh orang-orang yang akhirnya ngebungkus segala sesuatu kelemahannya dengan agama, dengan Tuhan dimana supaya dibenarkan ketika dia bicara apapun ujungnya Tuhan apapun ujungnya agama kenapa? karena ya cuma segitu kapasitasnya ketika berdebat dengan orang lain ini bahaya ini ini ini ini enggak ending-endingnya saya ngeliat jadi nggak main-main ending-endingnya saya ngeliat ini jadi jadi sangat bahaya buat kita semua buat anak-anak muda semua kita semua ketika segala sesuatu diujungkan dengan Tuhan dengan nama agama ini yang menyebabkan keretakan bangsa kita sekarang itu adalah polarisasi dan salah satunya adalah hal-hal seperti ini ending-endingnya ya kita dengarkan pertanyaan saya nih kenapa anda tidak ngomong juga hanya Kiralyn postingan anda maksudnya kenapa tidak ngomong Kenapa anda nggak ngomong juga di Kitab Mirza postingan anda masih? Kenapa? Sederhana sebenarnya jawabnya. Tipe-tipe pecundang adalah tipe-tipe orang yang menginjak orang-orang yang bisa dia injak dan tidak akan lawan balik. Jadi saya memutuskan saya harus minta maaf buat kalian semua penonton saya karena saya. Pernah mengundang dia ke sini. Kalau ngebahas ini, menurut saya energi kita kebuang, ya. Saya ngelihat ada di trending YouTube segala macam. Kemon, ayo netizen, sih netizen, ya. Jangan gibah, oke? Okay? Baru-baru ini, Dede Kolbuzer mengunggah sebuah video di akun YouTube miliknya soal Alita Hair. Tengah video tersebut, Deddy Corbuzier tengah menjelaskan bahwa dirinya menyesal pernah mengundang Aldi Taher ke konten podcast miliknya. Selanjutnya, Aldi Taher memberikan respon bahwa menurutnya, Deddy Corbuzier terlalu terbawa perasaan alias baper. "Baper banget, bro! Allah yang kasih rezeki, bro. Bukan lu, maaf lahir batin, bro. Kan lu sendiri yang bilang kasih panggung gue," ujar Aldi Taher. Dikutip melalui Youtube Aldi Tahir TV Sabtu 15 Mei 2021 Dan itu semua atas izin Allah Statement lu bilang kasih panggung gue Ujar Aldi Tahir Lalu kemudian komentar tersebut Di screenshot oleh Aldi Tahir Dan langsung dia unggah lewat akun Instagram miliknya Terlihat di caption unggahannya Aldi Tahir mengingatkan dan sangat keras Untuk saudara seimannya Supaya tidak melakukan tindakan maksiat Maafin saya juga atas kebodohan saya bro, insya Allah saya hanya mau mengingatkan stop posting maksiat. ini juga berlaku buat diri saya, tolong ingatkan kalau saya posting maksiat, insyaallah insya Allah untuk stop dihapus tutur Aldi Tahir. Seperti dikutip melalui Instagram Aldi Tahir official Sabtu 15 Mei 2021, mantan suami Dewi Persik itu menyatakan bahwa dirinya mungkin orang yang bodoh yang tidak cocok diladeni oleh Deddy Corvuzier. Akan tetapi dia memberi ketegasan bahwasanya Indonesia negara demokrasi, setiap orang boleh beropini Oh ya bro kita sama-sama giring opini Insya Allah jangan baper ya Dan yang utama sama-sama saling mendoakan I love you, tutur Aldi Tahir Di akhiri caption tersebut Aldi Tahir menantang Dedekor Bujer untuk melakukan debat dengannya Namun tidak harus ada produk iklan Ayo kita debat berdua, Master Corbuzer debat tanpa baper, tanpa ada produk iklan, ujar Aldi Tahir. Deddy Corbuzer sebelumnya merasa bersalah telah memberi panggung terhadap Aldi Tahir. Pada akhirnya Deddy Corbuzer menyadari, semakin dirinya memberi panggung Aldi Tahir, maka bakal dimanfaatkan olehnya.